Ya, selamat pagi, teman-teman. Malam pagi hari ini, ya, kita akan belajar mengenai olah nafas untuk darah tinggi. Nah, saya sih enggak darah tinggi, ya. Saya biasanya delapan puluh, Tapi kalau teman-teman darah tinggi, sekarang boleh sambil uh, ini warisan mertua. Mertua saya dulu darah tinggi, tapi hebat juga. dia belakangan tinggal di rumah saya, lepas tuh obat darah tinggi. Ya, dia diabet, dia lepas obat diabet juga dia tiap hari minum obat tidur insomnia lepas juga obat-obat tidur jadi umurnya udah 70 dipanggil Tuhan nomor 79 dalam keadaan sehat ya. nah saya mau tes juga untuk nanti setelah olah nafas kita tes jadi teman-teman yang darah tinggi boleh ya tes dulu tekanan darahnya berapa lalu nanti setelah olah nafas hanya 5 menit aja deh atau mungkin maksimal 10 menit kita coba ya yang nggak kuat nanti 5 menit aja terus kita sambil saya jawab pertanyaan lagi, habis itu relax sebentar ya, atau habis itu olah nafasnya langsung ya di tes. Setelah itu body stretching dan yang saya akan tekankan juga teknik pernafasnya, Setelah itu kita tes lagi ya. Saya tadi sengaja minum kopi ya biar biar naik dikit. <laughs> Setelah itu seberapa hebat sih olah nafas ini menurunkan? Yang pasti kemarin ada teman saya di rumah saya itu memang tidak tinggi, jadi belum, belum minum obat habis makan siang dites 187 atasnya, Wih, tinggi banget, udah sebentar, aku ngambil obat di mobil gitu, tunggu, gak usah minum obat, coba olah nafas dulu gitu, ya, olah napas, udah, hanya hanya saya minta 3 menit aja, ya empat menit waktu kira itu kira-kira kemarin, Ya, olah napas, terima kasih abah-abah, nah karena dites ya langsung turun 10 poin 177. coba kalau setiap hari tiga kali saja malah kalau dokter stand and work hanya bilang sehari dua kali tapi itu kan untuk yang tidak parah ya kayak orang limfok kan sehari cuma disuruh dua kali tapi kalau diabetes yang tinggi kan bisa sementara itu ya bisa tiga kali sehari dia dua belas rate tapi kalau sekarang saya tahu jangan 12 belas rate enam rate aja tapi sambung relaksasi nah kemarin itu pas kena ada teman darah tinggi gitu ya Uh, turunnya itu sepuluh poin. Nah kalau orang misalnya seratus, kayak saya akan nggak darah tinggi, tentu turunnya tidak sebanyak yang tinggi ya. Jadi kalau 200 atau 180 langsung turun sepuluh poin. Ya. Setengah jam lagi, cobanya dua tiga menit aja turun lagi lima poin. Nah, kalau begitu kan Anda praktekkan nanti yakin bisa berani ya. Ah, kalau bisa turun sepuluh poin, tinggal tiga jam sekali udah bisa lepas obat kan gitu ya. Tapi iringin dengan makan, ya makan timun banyak-banyak. Camilannya orang darah tinggi udah makan timun, jusnya pak seledri, gitu ya. Pakin ngetes, siapa tahu mau cara banget olah nafasnya sehingga nggak perlu minum obat, kalau enggak tinggal drop, gitu ya. Saya tes jadi saya dulu ya, sebentar ya, sampai dulu kalau orang tes tekanan darah itu harus tenang, karena ngomong-ngomong-ngomong aja, semangat, geduk-geduk. nanti naik, okay. ya tenang dulu, terus saya tes. Ya, saya satu dua enam satu dua delapan dua satu dua dua. Saya ulang sekali lagi ya, karena kadang habis bicara cepat banget tadi ya tenang sedikit. Maka anda coba coba yang manual sebenarnya lebih lebih lebih lebih lebih akurat ya, yang manual. Atau karena saya minum kopi tadi ya, biasanya saya. 120 ke bawah, oke. Tapi, nggak apa, apa kita tes sekali lagi, ya. Saya tunjukin di situ, biar kelihatan, ya. Ah, gini deh, ya. Ya, tetap sama, hampir serupa, berarti ya satu dua puluh tujuh, tujuh, satu tujuh Oke, ya, atau karena mungkin sengaja saya tadi biar mau menunjukkan kalau agak tinggi, ya, minum kopi. Nah, nanti kita bisa nafas tes lagi, ya, teman-teman. Nanti tes lagi, terutama yang darah tinggi. Sambil saya jelasin teori pun, kalau mau panggil. Pasangan atau anak suruh mengambil alat ya supaya nanti kita tahu sebelum dan sesudah ya nanti pentesnya nanti juga boleh habis penjelasan ini olah nafas 10 menit maksimum ya mungkin bahkan nanti 5 menit aja kita tes lagi seberapa banyak turunnya ya oke sekarang saya sampaikan dulu teorinya untuk tinggi olah nafas untuk darah tinggi ya. Oke, okay, selalu dimulainya teorinya nih sebenarnya kalau teman-teman mau menyimak, maka modul dasarnya itu modul 4. Kalau di pola hidup sehat ya. Modul 4 itu saya ngajar lebih panjang lagi hampir satu jam mengenai autonomic nervous system. Bagian dari autonomic and somatic nervous system itu ada autonomic nervous system. Jadi autonomic nervous system itu hanya sebagian aja ini ya. Dimana lebih ke simpatik dan parasimpatetik karena inilah yang utama dalam hal berhubungan dengan nafas. Sedangkan yang berhubungan dengan otak, itu nanti yang akan juga membereskan secara keseluruhan nervous system, itulah otak ini disebut makanya kognitif terapi. Nafasnya apa saja. ya Di modul saya yang MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy. Nah, dari keseluruhan tadi, kalau gambar ini agak rumit, ya ini aja. Jadi kita sekarang lagi fokus di autonomic nervous system. Dari, dari bagian ini, maka simpatik dan parasimpatetik di mana harusnya imbang. Tapi banyak bahkan orang otaknya rusak, macam-macam penyakit karena autonomic nervous system (ANS) itu disingkat ya dysfunction, fungsi mengenai Simpatik dan para itu tidak imbang dimana kebanyakan orang sakit itu kurang para tone, kurang para simpatetik sistemnya karena para itu apa hubungannya dengan nafas sebenarnya para itu lebih banyak dihubungkan bukan hanya nafas ya malah sebenarnya perasaan perasaan baru mempengaruhi nafas ketika orang perasaannya takut dikejar anjing, maka nafasnya cepat. Bahkan buka usah dikejar, ya duduk aja debt kolektor mau datang, ya nafasnya jadi nggak teratur. Jadi kan sebenarnya kalau nafas mempengaruhi autonomic nervous system, tapi nafas sendiri dipengaruhi rasa. Itulah kenapa John Kabat-Zinn lebih menekankan olah rasa, ya. Nah. Kita enggak usah dikejar anjing gitu ya, tapi kita dikejar stres oleh hutang, deadline, bully, kerjaan yang kelebihan, kecemasan, pajak, dan seterusnya ya, sehingga akhirnya simpatik dan parasimpatetik itu enggak imbang. Bahkan waktu tidur pun mungkin masih ketakutan. Nah, udah itu badannya tidur, matanya tidur, tapi bangun pegel semuanya karena sebenarnya tidak tidur, pikiran dan hatinya sehingga manusia kebanyakan hanya 10% persen sleep slipnya. Anda ikut olah nafas, terutama olah hati-olah pikir, Anda bisa deep sleep, 40, 50, hingga 60 persen, bahkan dari total jam tidur, itu excellent banget, tuh sempurna banget. ya. Sehingga kita punya rest sama digest mood, itu tinggi, atau parasimpatetik. Disitulah modul, modul di mana tubuh regenerasi sel, tubuh menyerap makanan, dan mengalami perbaikan. Ya Kita butuh stres juga untuk energi, tapi kita biasanya nggak imbang. Nah, sekarang bagaimana ini saya ambil ilmunya, memang saya ngambil ilmu dari beberapa dokter ya, dokter John Capadskin ini dokter Stan Ackberg. Dia memang ini dia lagi menjelaskan ya, how to lower blood pressure by, breath, by breathing, by breathing ya. Jadi memang pelajaran bagaimana menurunkan tekanan darah ya dengan olah napas intinya ya sama yaitu adalah menyeimbangkan antara simpatik dan parasimpatetik di mana ketika orang stres ya denyut jantung tergantung naik karena sebenarnya secara umum ya kecuali hal yang lain ya pembuluh darahnya melebar gitu ya, tapi secara umum tekanan darah itu ya akan naik ketika denyut jantung naik dan jantung dipengaruhi sekali lagi semuanya dipengaruhi lebih banyak oleh perasaan tapi juga dipengaruhi oleh nafas. Nah, lebih mudah mengatur nafas daripada mengatur perasaan. Makanya sebenarnya ya dua-duanya dalam modul olah rasa, modul 4 ABCDEFG, Alfa Andesima itu sebenarnya modul juga untuk orang darah tinggi. Untuk orang kanker juga karena orang kanker itu sebenarnya harus paling utama untuk menguasai rasa. Kalau rasanya damage sejahtera, sukacita, udah tubuh alkalio. Anda takut, khawatir, gelisah, mau makan apa saja yang bikin alkali, minum air alkali, tapi Anda takut gelisah. Ya akhirnya alkali, di lambungnya alkali, di ususnya alkali, sampai darah asam juga. Jadi pH darah Anda lebih banyak dikendalikan sama perasaan, karena perasaan mengendalikan hormon. Ya, nah, Perasaan mengatur jantung, baru jantung yang berdetak terlalu kencang membuat darahnya tekanannya tinggi. Nah sekarang, kanan darah tinggi itu dapat diturunkan dengan cara apa, gitu ya. Nah sekarang begini kita coba hanya menstimulasi denyut jantungnya aja kita turunkan. Nah denyut jantung tentunya akan turun kalau kita nafasnya juga apa rasanya kita tuh diolah juga. Makanya kalau di John Kabat-Zinn itu olah nafasnya itu ada namanya minyak olah nafas gunung, ya. Intinya teman-teman membayangkan sesuatu yang bikin tenang, ya bayangin aja cukup 5 menit sehari ya kalau kalau bisa 5 menit dua kali sehari a 10 menit 5- sampai 10 ya dimanapun karena ini nggak pakai tahan nafas jadi aman ya bayangin aja ya sambil ini kekuatan bayangan kekuatan pikiran bayangin apa bayangin di pinggir danau duduk di bawah pohon boleh ya atau kalau mau lebih tenang lagi tergantung ya Misalnya maaf nih karena saya Kristen saya nggak tahu lagu-lagu Islam sih ya. Tapi intinya semua agama sama. Ya teman yang Kristen bisa sambil putar lagu musik. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Kalau sekarang ini cemasnya karena usaha bangkrut lalu duitnya makin habis. Ya yang bikin tenang apa dong ya kan? Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku pak duit saya banyak pak tapi saya difonis kanker pak kok sekarang malah jadi darah tinggi juga turunkan tekanan darahnya ya kola tuhan penyembuhku kola tuhan penyembuh gitu ya tapi jangan nyanyi supaya bisa ngatur nafas ya nyanyinya biar youtube aja yang nyanyi gitu ya anda boleh diem aja sambil kayak orang saat berdoa boleh atau tarik nafas tangan diangkat nah tapi ya kali ini kita penting ritmenya jadi saya mulai ketularan Mas Gunggung ini malah <laughs> nafas ritme ya ya kadang memang mulai pelajari eh, ketemu juga nih dokter-dokter yang ngajari kayak Mas Gunggung gitu ya <laughs> oke kita lanjutkan lagi kita lanjutkan tekniknya ya jadi kita bisa mengurangi tekanan darah tinggi dengan menurunkan dengan cara bernafas ya. Nah, gimana caranya? Guys, bentar kita lihat dulu. Orang-orang yang sehat itu ternyata kalau diukur HRV-nya. Nanti kalau yang ikut camp ya, April kita akan ada camp dengan Mas Gunggung. 29-30 April itu camp untuk kesehatan prostat dan dan kebugaran seksual ya. Jadi kalau teman-teman ada mungkin ini yang karena darah tinggi atau karena diabetes ya. Sering orang yang diabetes itu lalu disfungsi ereksi, lalu ya gimana? Tidak ada libido lagi, tidak bisa ereksi, bisa pun hanya semenit, bahkan kurang karena diabetes, karena tidak bisa fungsi seksualnya turun, kalau istinya menyinggung-nyinggung untuk ngajak-ngajak malah jadi marah, marah gula naik, orang diabetes nggak boleh marah. <laughs> saya pernah ditanya waktu seminar on-site Pak kok Bapak ketawa terus orangnya lucu ya bukan sedang terapi <laughs> sedang terapi biar gulanya rendah gitu ya Nah nanti waktu camp itu alat-alat untuk mengukur HRV ini dibawa sama Mas Gunggung makanya ya kalau camp ya hotelnya juga bayar Jadi nanti kan kita ada camp berbayar tapi sebelum camp 10 sesi ya 5-10 tergantung nanti waktunya ya Sesudah camp masih ada 21 sesi punya totalnya itu tiga sesi di luar camp. Kalau camp ada 8 sesi lagi. Nah itu nanti akan diukur tuh, ya alat-alat untuk mengetahui bapak ibu itu grafiknya kayak apa gitu ya. Tapi orang sehat itu bentuk detak jantungnya itu tarik jeduk jeduk, ya jeduk jeduk teratur ada ada ada polanya dan itu seiring dengan nafasnya. Ya, tarik 3 detik buang 3 detik tarik atau empat detik buang empat detik itu orang sehat ya. Tapi kalau orang yang tidak sehat itu tidak koheren ya tidak teratur ritmenya jaraknya ini ini kan ini antar antar antar puncak ini kan waktunya ini ya jarak tarik buang tarik buangnya. Nah kebanyakan justru malah lama tariknya. Jadi kayak tarik dua detik satu dua satu dua dari dari jarak satu ke dua itu berarti satu detik bukan tik, enggak tick tick nah, antar tick itu berarti satu detik itu banyak yang dua satu ritmenya mendekati dua satu itu itu orang yang tidak sehat yang lebih parah lagi ketika orang frustasi frustasi marah takut ya itu enggak punya pola makanya ya kalau Alkitab berkata Apakah engkau dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Dengan kata lain, khawatir mati. Yang walaupun tidak kanker, tapi bisa disimak ya. Modul saya yang sebelum lama ini yang judulnya jebakan kematian kanker. Itu kan saya berikan grafik. Kalau orang dari mulai cemas, khawatir, panik, depresi, itu kacau itu ritme HRV-nya, ritme denyut jantungnya, itu ritme nafasnya akan kacau. Itulah kenapa menuju kematian. Ya, harus kembali ke normal ya. Nah, sebentar atau mungkin saya walaupun hanya untuk ditunjukkan mudah-mudahan ada ah, di uh, PowerPoint yang ini ya mengenai jebakan kematian. Jadi yang lebih banyak mempengaruhi denyut jantung dan nafas itu sebenarnya perasaan kita ya perasaan kita. Maka kita harus atur rasa olah rasa itu penting banget, inner healing itu penting banget, gambar diri itu penting banget, ya. Selain mempengaruhi perilaku, attitude, ya, gambar diri atau kognitif terapi, ya. Nanti bahkan ada saatnya olah nafasnya bisa ditinggalkan, tapi olah hati, olah pikir jalan terus umur hidup, ya. Atau olah nafasnya, anda akan by insting mau pakai yang modul yang mana, anda akan punya kepekaan kalau sudah sering latihan, ya. Oke. Saya lanjut aja pelajarannya yang soal jebakan kematian nanti bisa disimak di modul yang judulnya memang ya namanya jebakan kematian ya waktu itu minggu lalu yang dengan orang kanker ya dengan komunitas saya undang yang kanker ya nah sekarang untuk olah nafas yang tekanan darah tinggi ini dan juga ini untuk kanker juga sama untuk diabetes pun sama juga ketika modul water breathing ini yang perlu ditekankan. ya karena saya ya Dapat penjelasan dari Dokter and seorang holistik dokter, ya, media sama istilahnya ya, functional medicine, tapi dokter functional medicine. Waktu olah nafas, bahunya nggak usah diangkat, waktu tarik nafas, karena mengangkat bau secara psikologis dan fisiologis, ya, itu mengibaratkan malah bisa juga memicu stres. Ya emang ini berbeda sama John Kapatsin. Tapi kalau John Kapatsin nggak menekankan hal ini ya. Tapi ini benar juga ya. Mengangkat bahu itu juga simbol stres. Contohnya kalau orang mau ketakutan, ya, sudah tarik nafas, angkat bahu. Jadi olah nafas, apalagi kalau senji juga begitu ya mengajarkannya. Cuma kadang kan nggak dijelaskan kenapanya demikian. Tarik nafas itu kalau toh nafas dada. Jadi hanya nafas ke arah dada, tapi nggak usah sampai angkat bahu gitu ya. Tenang aja. Paling bagus yang tidak bergerak badannya. Tarik nafas. Nah, yang disarankan itu nafas perut. Jadi waktu tarik nafas perutnya maju. Kalau mau naik sedikit dadanya, yang naik hanya ini, bukan bahunya ya, bukan itu nggak ya. Tenang aja ya. Kalau pasnya mengangkat, angkat tangan, buang tangan. Bahunya tidak bergerak. Anda perhatikan, ya bahunya tidak bergerak. Nah, kali ini kalau nggak usah pakai gerak tangan, nanti bayangkan aja yang nyaman-nyaman apa, boleh duduk pinggir pantai, duduk bawah pohon, tapi bahunya tidak bergerak. Terus kali ini kita nafas perut. Jadi tarik nafas, perutnya maju, buang nafas, perutnya mundur. Pelan-pelan aja, karena kita tidak akan panjang banget, ya. Perlu gimana teknik bernafasnya seperti sebuah gelombang ya. nafas perut tarik hidung buang hidung tidak berdesis ya kalau berdesis pelan banget artinya tidak ada suara gitu ya kayak walaupun kan Anda kayak dengar suara enggak ada, ada suara sama sekali tarik pelan-pelan buang pelan-pelan kalau stand at work ini menyarankan ritmenya 45 atau 46 kalau saya pernah belajar Lucas Rockwood itu boleh sampai 4:8 atau satu banding 2. Tapi nggak harus tepat 8 ya. satu banding dua itu untuk mencapai ya supaya beda banget Kalau Cuma 4:6 nanti jadi water breathing kayak nggak ada bedanya ya, apalagi untuk yang darah tinggi ya. Maka kalau yang yang eh, biasa saja makanya water breathing itu tarik 4 buang 4. Itu water breathing, tarik buangnya sama kan. Nah, kita perpanjang buangnya. Ya terjauh adalah tarik empat buang delapan. Tapi kalau itu berat dari nanti malah jadi stres. Empat buang enam aja boleh. Jadi ini gelombangnya ini sebenarnya untuk gini ya. Tarik nafas satu dua tiga empat. Itu makanya grafiknya bukan kayak segitiga ya. Tarik nafas satu dua tiga empat. Ada jeda kayak tahan sebentar arek 1 2 3 4, tahan sebentar. Kayak ancang-ancang buang. Tuh 2 3 4 5 6. tahan sebentar. dari itu udah kayak udah kayak 7 sebenarnya, pakai rata 6. Atau mau 7 juga boleh sampai 8. Kalau 8 itu susah, ya. Malah jadi kayak narik-naruh kayak apa, kayak kekurangan oksigen gitu ya. Ya 4 6 aja. Tapi hatinya tenang, bayangin duduk di bawah pohon di pinggir danau, nah, tarik lagi pelan-pelan, tidak ngoyo, jadi smooth, tarik pelan-pelan, tahan sebentar, buang pelan-pelan, minimal empat lima, bisa empat delapan boleh, ya. itu nanti yang punya oximeter juga boleh kalau mau pasang oximeternya, ya nanti kan bisa kelihatan denyut jantungnya. Tapi kan kita sekarang fokusnya tekanan darah, ya nanti selesai. Ini langsung dites tekanan darahnya berapa, ya. Terus berapa lama? Kalau menurut Dokter Stan Eckberg, bahkan sebenarnya cukup sehari dua kali, ya, sehari dua kali. Setiap kalinya cukup 5 sampai sepuluh menit saja. Tapi ada tapinya nih loh ya. Nanti darah tingginya sembuhnya 6 bulan. Ini kita bicara tanpa obat, ya. Boleh nggak? Tapi ini pola yang Stan Eckberg ini adalah 4 5 tarik 4 buang 5 tarik 4 buang 6 kira-kira gitu ya 5 ke 6. Kalau saya pernah lihat dokter yang lain berani mengajarkan 48. Jadi tarik 4 buang 8, tarik 6 buang 12. Dan juga memang sama hanya 5 sampai 10 menit. Ya. Kenapa 6 bulan? Nah, ini yang yang yang banyak diajarkan itu sebenarnya perlunya konsistensi. Ya. Tapi selain konsistensi, ya ini ada pentingnya yang lain, tujuannya untuk untuk naik sistem imun, kesembuhan, untuk bahkan kesuburan, ya yang susah dapat anak, karena banyak orang susah dapat anak itu karena stress, stress tekanan darah naik. Tapi sekarang ini saya bahas mengenai stressnya dulu aja, ya nanti ada lagi waktu untuk bahas pola nafas untuk kesuburan, gitu ya. makanya itu nanti di modul yang kebugaran seksual. Nah untuk Beresin tekanan darah tinggi ini supaya targetnya minimal maksimal 6 bulan syukur sih kalau saya sih dua bulan udah lepas obat gitu ya bisa lebih cepat dengan bukan pola 6, empat lima enam tapi empat delapan empat delapan empat nanti begitu darahnya udah turun balik ke normal aja water breathing water breathing itu yang seperti saya ajarkan di modul 4, autonomic nervous system seperti minum air putih itu bisa berkali-kali dalam sehari ya jadi kalau Lukas Rockford karena pinjam istilahnya dia water breathing ingat ya air ya minum berkali-kali nggak apa-apa olah nafas berkali-kali nggak apa-apa nah yang empat tarik empat uang delapan itu whiskey breathing sehari sekali aja gitu ya tapi orang darah tinggi ya sehari dua kali ada waktu yang lain water breathing aja ya itu boleh Pak boleh berkali-kali dan satu jam pun nggak masalah kayak orang senji itu kan senjikan water breathing tarik pelan-pelan tahan sebentar buang pelan-pelan koheren seirama tarik tarik buang jumlahnya sama maka bisa sampai satu jam itu pun tariknya pelan nggak ada suaranya nggak ada desisnya tenang gitu ya dalam ketenangan itu sebenarnya parasimpatetik naik autoimun sistem imun naik autoimun sembuh karena dalam ketenangan batin seperti itu nafasnya teratur banget kayak orang yang super sehat ya. Lalu tubuh dalam parasimpatetik tone itu benar-benar seperti orang sedang tidur. Orang bermeditasi itu sebenarnya sadar tapi tubuhnya seperti orang tidur. Loh, kebanyakan orang tuh tidur 8 jam. Deep sleep-nya itu cuma 10 sampai 20%. Berarti kan cuma 6 menit kali 8 kalau delapan jam. sepuluh 10% ya enam kali delapan cuma 48 menit lalu anda meditasi satu jam tiga kali 3 jam itu udah kayak orang tidur aja sebenarnya. kalau anda betul-betul waktu olah nafas itu seperti bermeditasi ya tersebut saya seperti meditasi pikiran ini nggak kemana-mana fokus pada nafas tarik pelan-pelan buang pelan-pelan ya ya sembuh lah itu tubuh masuk rest and digest mood Disitulah rekreasi sel terjadi. Jadi, eh, nah, Stan Eckberg menyarankan kalau pakai yang whiskey breathing, ya, sehari dua kali aja, ya, lima sampai sepuluh menit. Polanya empat lima. Saya berani, Lukas Rockwood seperti yang Lukas Rockwood ajarkan itu empat delapan. Nah, sebenarnya yang penting adalah buangnya lebih lama. Kalau lebih detail itu Mas Gunggung bisa ngasih tahu ya. Kalau 45, 47, 48 itu HRV-nya berapa-berapa gitu ya, tapi saya ambil patokannya dari Stan Eckberg aja 46 atau Lucas empat 48. Karena yang lebih penting lagi adalah hati ya, tapi Anda boleh mana yang nyaman. Oke. Kenapa itu tadi kok sampai 8 sampai 6 bulan? Kalau Anda masuk modul saya itu seingat saya modul 11 atau modul 12 saya lupa ya, 11 sepertinya. Saya itu ada modul yang bagi angkatan lama ya, namanya print plasticity atau plastisitas otak. Ya, itu bagaimana kita mengubah otak kita, mengubah tubuh kita dengan cara latihan untuk membentuk yang namanya di otak kita itu kan ada banyak neuron-neuron dengan segala macam dendritnya Nah, yang makin sering dilatih itu makin tebal. Bahkan sebenarnya kalau bicara blind plasticity, saya nulis buku judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Itu saya menggunakan teori plastisitas otak untuk membuat anak cerdas, ya. Buku yang saya saya tulis judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Dan di dalamnya tapi juga maksimalkan otak Anda. Jadi menggunakan neuroplasticity, ya, itu ilmu neurosains yang cukup baru diibaratkan otak kita seperti lapangan rumput. ya Kalau kita berjalan di, di, di rumput ini, gitu ya yang enggak ada jalannya, tapi kita jualan terus-menerus, lama-lama terbentuk kayak jalan yang sudah seperti ini, karena ini dilewatin terus terbentuk jalan. Nah, rumput lautan rumput ini kayak lautan otak kita, di mana enggak ada pola, tidak teratur, fungsinya enggak jelas, padahal bakatnya banyak. Nah, lewat latihan itu yang memang butuh waktu. Ya, nah sebenarnya kalau John Capaccino meneliti itu 22 minggu aja sudah mulai terbentuk, ya. Tapi kalau 6 bulan itu, udah kebiasaan tuh udah jadi karakter, udah jadi kebutuhan. Itulah kenapa harus konsisten, ya. Dalam banyak hal, dalam banyak teori yang lain, saya itu tiga bulan. Jadi orang mau kayak sembuh dari kanker, sembuh dari diabetes, itu ya itu tiga bulan cukup realistis asal latihan terus, ya. Oke, jadi secara teori itulah penjelasannya kita praktek kira-kira 10 menit ya kita mulai 624, 624 kita akan selesai 6, 6, 6 itulah ya nanti setengah 7 ya, 10 menit juga boleh lah ya pendeknya 6 10 menit karena nggak pakai saya nggak buat audionya karena kita akan putar musik ya musik yang biasa aja kalau saya musiknya udah satu musik aja nggak kontak ganti supaya saya sendiri menjadi kayak kalau dengar ini, tuh rasanya nyaman, gitu ya, karena ya saya ambil musik relaksasi aja. Oke, okay. okay, jadi kita tarik nafas: satu, dua, tiga, empat, Tahan sebentar, buang satu, dua, tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu kalau yang empat delapan ya. Nah teman-teman coba dulu beberapa kali mana yang nyaman. Biasanya tuh kita bisa kayak pindah gigi misalnya tarik empat, buang lima atau enam. Terus udah satu menit, kok enak ya. Coba buang lebih lama itu mampu. Ya, maka nanti bisa misalnya mau pindah gigi itu lima, buang tujuh atau buang delapan. Nanti bisa enam, buang dua belas, ya. Jadi yang penting buangnya ini mendekati dua kali lipat. tapi kalau nggak pun dalam hati aja nggak usah tepat. Karena kalau anda fokus pada hitungan, saya khawatir anda itu sebenarnya bukan olah nafas, bukan olah hati, tapi olah nafas. Nah padahal yang pentingnya hatinya. Maka tetapkan aja, tarik misalnya empat enam, udah, udah terbentuk satu menit, udah lanjutkan terus, nikmati musiknya, bayangin yang tenang, ya, tarik empat uang 6 misalnya gitu ya. Yang udah terbiasa 48 tarik 4 uang 8. Tarik 1 2 3 4 tahan sebentar uang 1 2 3 4 5 6 ya. dibatin aja. Kalau 45 taruh meleset satu aja udah jadi 44 gitu ya. Maka saya ajarkan 46 atau 48. Dicoba dulu sekarang ya beberapa kali yang nyaman gimana ya. Lalu supaya begitu kita mulai start, sebenarnya kita udah nggak mikir lagi detiknya ya, kita nggak mikir lagi detiknya ya. Saya putar musik, saya coba akan praktek ya. Karena saya mau ya ngetes diri sendiri juga ya. Kalau saya kasih aba-aba, ya masih nggak praktek. Dan memang saya belum buat aba-abanya. Dan memang juga kalau Senin dalam serial-serial MBCT, MBSR itu jarang yang ada aba-abanya ya karena ritmenya beda-beda. Kalau saya buat aba-aba tarik 4 buang 8 atau saya tarik saya bikin aba-aba tarik 10 buang 20, Anda enggak mampu, Anda malah jadi stres dengan target berapa detiknya ini, ya. Maka tidak ada audio. Ya, tidak ada audionya, dengerin kalau lalu yang diputar musik. Maka Anda Anda lihat modul saya yang keempat, 4, 4 a b c d e gitu ya nasi penjelasan begini cuma berapa menit satu menit tarik buang habis itu musik puter atau audio narasi narasi itu untuk kognitifnya ya oke kita sekarang mulai praktek habis itu kita ukur ya mm <laughs> mm <laughs> mm important mm Thank <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. Thank <sweak> you. Thank <tries>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 uh oh Mm hmm... l� mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Thank you. Hmm. hmm. mm wow yeah Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> you wish just we Thank <tries> you. <tries> <tries> um Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank <laughs> <laughs> you. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Ya, teman-teman bisa lihat kalau tadi 126 sebelum latihan nafas atasnya ya. Sekarang 115, turun 11 poin. Bawahnya ya sarser hampir sama ya, tapi dari 126 turun 115. Kemarin teman saya juga begitu ya, dia datang 177. Bahkan kemarin hanya pendek 4 menit lalu turun 167 Anda bisa bayangin kalau anda lakukan ini tiga kali sehari dulu ya kalau yang memang darah tinggi benar-benar tekanannya tinggi ya di atas 150 ya kalau menurut saya sehari tiga kali empat kali boleh pendek kan cuma lima menit tenang tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tarik pelan-pelan turun 10 ya Nah kenapa ya kalau lebih sering ya sebenarnya kalau lebih sering yang water breathing, nanti teman-teman coba water breathing, ya. Sekarang kita akan praktek water breathing, tapi sambil eh, senam, ya. Nanti habis itu kita tes lagi juga. Jadi kalau senam itu kan bergerak-bergerak itu kan naik, ya, nanti kita lihat aja, ya. Kita lihat saja, ya. Jadi kita praktekkan, ya. Nanti baru saya jawab eh, pertanyaan. Jadi yang tanya-tanya beberapa orang jangan live dulu, ya, sebelum nanti dijawab. Kita break untuk minum sebentar, ya. Lihat, boleh terus. Nanti kita uh, senamnya seperti biasa, ya, seperti kemarin juga sama. Tapi coba lebih menghayati, jadi namanya MBSR itu mindfulness. Bentuk prakteknya itu tidak hanya nafas, ya, bisa hanya dengan makan kismis atau kurma kering. Kalau yang nanti pas buka puasa, ya, satu kurma coba dimasukkan mulut. Laper nih ya namanya puasa haus nih coba ya, minumnya jangan glug glug glug gitu ah terima kasih Tuhan enak banget ya jadi ada minum minum air putih ini bayangin rasanya kayak minum jus apel misalnya gitu ya terserah apa suka ada sukanya apa gitu ya jadi mindfulness MBSR itu sebenarnya tidak hanya olah nafas Mungkin nanti saya perlu tekankan ini juga ya kali ya, dalam modul-modul berikutnya. Jadi kayak minum gitu gini. ada enak banget nih air putih. Seger banget. Anda pernah minum kopi luwak? Yang satu cangkir Rp 160.000. Anda ada gak minum begini kan? <tuh> Lug, glug, glug, glug. <tuh> <tuh> <tuh> mahal, ya kan? Karena mahal minumnya dikit-dikit. Sambil dirasain, ya makin enak lah, makin enak lah. Saya pernah blind test. Ya kan dulu saya punya usaha juga jual kopi ya, kopi ginseng. Jadi waktu saya dulu punya IFA, sebelum bangkrut kita ada kopi ginseng. Jadi waktu itu kita bikin namanya blind test. Blind test itu mata ditutup, ya. Lalu orang dikasih beberapa kopi, satunya kopi luak, Saya bukan bicara merek ya. Mereknya apa saja, yang betul-betul kopi itu dimakan sama luak di peolin lalu Sangre, gitu ya, mereknya bisa apa aja, tapi ini jenisnya kopi luak. Lalu kopi ini, kopi ini, kopi ini, gitu ya. Tutup matanya nih, nggak tahu itu yang mana, suruh ng ngicipin. Itu kan ratusan orang ya. Lalu bisa loh yang yang paling mahal itu sudah nomor dua Tapi kalau bukan blind test, ya. Nih, nih lihat nih, nih. Ini kalau lu beli di Hotel Indonesia tadi Hotel Mulia nih 160.000 loh. Cobain ya. Ih, memang Pak harga gak bisa bohong, Pak. Enak bener, Pak. <laughs> lah tadi lu bilang gak enak bukan itu. <laughs> Karena dibilang mahal, diicip-icip, enak banget ya. Oke, sekarang coba Anda minum minum air putih aja ya. Minum air putih. Aduh, enak banget, Tuhan. Terima kasih. Ini air putih, kenapa seger begini? aduh, kalau ah. belum kayak tarik nafas, kalau habis minum, "Ah, enak banget gitu ya, "Ah, gitu kayak menghirup kopi aja." Ya, ada itu namanya mindfulness, itu namanya MBSR, terus makan kurma hmm. manis. Geser ke lidah yang lain. Ih, bukan cuma manis loh. Ini ada rasa sedikit. Kayak mana ya jelasinya ya? Ah, manisnya tuh manis arum gitu loh. Kayak beda sama gula pasir. Beda nih. Hmm. Eh, ada keset, -keset yang dikit loh. Hmm, enak bener nih. Putar lagi di lidah yang lain. Gigit dua kali. Supaya sarinya lebih keluar. Eh, beda lagi loh rasanya. Ketika dilit dua kali. Itu satu kurma makan selama tiga menit. Diputer-puter, digigit dua kali, puter lagi dua kali gitu ya. Habis itu yang kedua, ketiga udah cepet aja kalau enggak ya. <giss> Tapi ada mindfulness waktu kita makan, ada makan telur yang putih lembut ya, Sudah nih lembut banget nih. Kayak kembang tahu juga ya. Kalau mengerebusnya waktunya pas cuma dua tiga menit, kalau apa dengan alat kukus itu kuningnya masih belanja, belanja iya ya enak ya. gitu loh, ada nikmati, itu namanya mindfulness. Nah nanti anda boleh yang darah tinggi nih bukan hanya olah nafasnya ya, anda mulai sehari bisa dua jam sekali tapi bentuknya beda beda. Jadi yang satu nafasnya pelan pelan, buang pelan pelan, satunya lebih minumnya pelan pelan, jam, ma jam makan, oke okay. satu piring nih, oke okay. dua sendok aja pelan pelannya, dua sendok kunyah, hmm, Tuhan terima kasih Tuhan, untung ada petani, petani, pegawai bank, mulianya sama lah semuanya berperan di dunia ini. lalu makan pelan. Terima kasih sama petani, boleh. Terima kasih sama yang masak, boleh. Pembantunya lewat. Eh, Mbak, sini, Mbak. Hari ini kamu ciambi itu ya. Pembantu dipuci boleh. Asal jaga sambil puji pembantu itu menghina istri. <tuh> itu bukan bukan bikin sehat itu, bikin sakit itu ya. Kenapa? Karena dipukul panci sama istri jadi aduh coba menghargai orang-orang yang jarang dihargai ya. Nanti pergi gitu ada duduk di mobil, enak banget di mobil. Eh, saya punya sopir namanya Bagino, no. Makasih ya. Kamu ini datang pagi udah nyuci mobil, ada. Makasih. Saya punya sopir ikut saya 26 tahun. Bukan karena gajinya tinggi, karena kita hargai. Kalau saya makan di restoran satu meja, dia pilih menu apa terserah, satu menu bukan pulasan nginep di hotel, kadang saya ajak satu kamar, ya, dan dia kerja sama orang lain lo berkali-kali belum pernah diajak tidur sekamar sama bos, gitu ya. Tapi sekarang itu saya bilang, dulu nggak apa-apa, sekarang jangan lu nanti kamu dikira homo. Nah, anda mencoba menikmati, menikmati aja, kuncinya disitu menikmati, ya, menikmati hidup, bersyukur, nanti saya nggak heran kalau sebulan lagi nggak perlu enam bulan kayak pak saya udah lepas empat darah tinggi gitu ya apalagi ditambah makannya timun, snacknya timun ya ya mau infus boleh mau dimakan sekali ini supaya sarinya masuk semuanya kalau di infus water kan dia nggak sarinya nggak keambil semuanya tapi paling nggak ya lumayan infus water itu membuat air ada rasanya sehingga untuk target 3 liter sehari itu akan gampang sekali ya jadi kalau snack Ya itu bawa kayak kulbok itu masukin aja ke mobil kemana-mana bawa timun yang darah tinggi yang darah rendah jangan <laughs> nanti ya oke kita break sebentar lalu kita nanti olahraga body stretching yang tenang nikmati pelan-pelan nanti ini nikmati gerakannya nikmati lalu tes tekanan darah lagi terutama yang tekanan darah tinggi silakan nanti dites teman-teman nanti yang tidak ikut tapi menyimak YouTube-nya ini Anda praktek aja, Anda tes, Anda coba, Anda rasakan, Anda buktikan sendiri ya. dulu saya pause dulu rekamannya. Ya. Sebelum kita lanjutkan tadi saya break, minum ke toilet. Tadi saya tunjukkan saya minum kopi, ya sekarang pH saya 6,6 ya, biasanya 7 2, di atas 7. Kalau limphos ya. Pola nafas Wimhoff di atas 7. Memang Wimhoff itu yang paling kuat menaikkan pH, ya. Makanya hari ini kan kita temanya sebenarnya ya nurunkan tekanan darah, ya. Kalau naikin pH saya olah nafas Wimhoff pasti 7 koma. Ini 6,6 ya lumayan ya, sekitar 7. Itu juga mungkin tadi saya minum kopi satu gelas. Saya tadi minum kopi tadi supaya tekanan darah saya sedikit naik, ya. Lalu olah nafas risky breathing Ya, turun 11 poin. Oke, okay, sekarang kita water breathing, nanti kita tes tengah barang lagi. Water breathing tarik buang sama. Nah, MBSR itu tadi ya saya bilang mindful peace stress reduction. Bentuknya bisa olah nafas, bentuknya bisa mindfulness, minum air yang dinikmati, makan kismis yang dinikmati. Nah, MBSR ini juga gerakan yang dinikmati. Jadi kalau masuk di Google, di YouTube, ketik MBSR. Jangan heran kalau bentuknya bukan tarik nafas, buah nafas. Enggak, enggak. John kabat bilang, it's not about breathing. Malah ini bukan soal nafas. <laughs> ini soal bagaimana manajemen stres. Stres itu termasuk cemas, khawatir, karena utang, karena segala macam yang menimbulkan aneka macam ketidakseimbangan hormon. Maka kuncinya adalah mindfulness, penghayatan. Kalau misalnya tarik nafas, tangannya dibuka, maka kita tarik nafas. Kenapa? Buka tangan, dada terbuka. Berarti tarik bukan buang nafas. Enggak ya. Jadi sinkron. Tarik buang nafas, tangan ditutup. Jadi semuanya tarik nafas, tangan diangkat, buang nafas, badan diturunkan. Pelan-pelan aja. Ya kalau misalnya bisa nafasnya panjang, enak banget tuh. Makanya makin lama kita bisa makin panjang nafasnya. Jadi kalau saya tarik nafas, angkat tangan, kayak eh, tahan sebentar, ada tapi tahan sebentar, buang napas diturunkan, ya. Nah, saya juga pengen nikmat, makanya kalau nggak panggil instruktur, saya nggak kasih apa-apa. Angkat tangan, ya semuanya sehat, saya tidak sehat. Saya mau praktek bersama, Berarti Saya juga mau praktek, saya mau menikmati, saya mau nikmati gerakan saya, ya. Nanti teman-teman bisa menyimak lalu mengulang. Gerakannya bebas kostumnya ya. Gerakan senam aja tapi kita mindfulneskan gitu, gitu ya. Jadi gerakan senam di kan Lebih menghayati dari kayak tai chi dan jigong. Padahal tai chi dan jigong itu sudah penghayatan juga ya. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tapi saya lihat kadang, -kadang gerakan tai chi atau jigong masih lebih cepat. Uh, uh, gitu ya. Ini enggak enggak pakai uh, gitu enggak. Tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tapi tarik buang cuma sama pakai kayak tahan sebentar tarik pelan-pelan badan diputer, buang lagi Jadi boleh juga misalnya buangnya itu pas saat mulai dada mulai melintir jadi mulai dari sini mulai buang. buang buang buang buang buang buang, tahan sebentar nanti yang ketiga udah udah sekali kan dua kali tiga kali boleh melintir sampai tangan kita ini balik melihat ke sana itu buang nafas tahan sebentar nah mulai agak segini udah mulai tarik tarik tarik nafas tarik nafas tarik nafas mulai dipelintir, badannya kan mulai agak ketekan ini mulai buang nafas buang nafas buang nafas lama-lama kita seirama sendiri kalau kita menikmati bahkan kalau merem tutup mata gitu ya tapi kalau anda mau lihat saya dulu gitu ya tutup buka matanya nggak apa-apa juga sih nggak diharuskan tutup mata ya nikmat tarik pelan buang pelan nyaman nanti coba tes lagi tekanan darah ya. Maka banyak orang tekanan darah tinggi ikut olah nafas ikut body stretching ya sembuh ya kalau tadi stand egg break tapi begini enam bulan itu untuk permanen kalau dari segi plastisitas otak kesembuhannya itu permanen enggak kambuh-kambuh lagi maka harus konsisten kuncinya itu konsisten ketika rumput di, di satu hari jalan lewat situ jangan lewat yang lain jalannya terbentuk. Nah, kalau kita latihan konsisten, itu sistemnya terbentuk di otak kita. Itu ada fungsi yang ditebalkan, sama pasti kayak orang. Saya punya hobi lukis tapi nggak pernah praktek, ya, kayak rumputnya liar di mana-mana. Latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, itu juga logika saya. Tuh. <laughs> Jadi, lama-lama saya ngelukis seperti itu, dua, 3 hari selesai. Dulunya bisa 10 hari, makin lama makin cepat. Kenapa latihan? Ya, saya gelas itu bisa segala sesuatu bisa ditinggalkan dengan latihan itu obat Bahkan suplemen pun kita bisa mulai ganti nanti dari natural. Ya, vitamin C, oke cari kiwi, jeruk, makanya saya nanam sendiri sekarang yang bermanfaat bisa tunjukkan ya. Mulberry. Oke, kita 10 15 menit lalu kita tes lagi tekanan darah ya. Para mulai. Hmm. selamat Thank <sweak> you. <sweak> Thank <laughs> you.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 it <sussurrape> um <sussurra> <sussurra> Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm <tries> um <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. Thank <laughs> you. Thank you. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué se hace algo? O tu un bug que se hace algo así, oh <tries> Oh. mm <laughs> mm <laughs> o o o All right. <laughs> <laughs>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 Yes <laughs> mm <laughs> mm -hmm. mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. um mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 Thank <tries> you. Mhm um. uh-. Um. Thank <sweak> you. <sweak> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you. Yeah. Kita berolahraga, tapi tekanan darah tidak naik, ya malah turun sedikit. Ya sama tadi 115, ya tadi kan 126, terus olah nafas tadi jadi 115. Sekarang kita olahraga pun 115. Nanti kalau teman-teman di rumah lihat rekamannya, nanti teman-teman bisa memperhatikan yang sebenarnya ini kan tekanan darah, tekanan atas, tekanan bawah, yang paling bawah itu kan heat rate nya ya. Nah, sebenarnya tadi itu sebelum olah nafas, bangun tidur tadi itu 80 sekian. Lalu malah pas tadi olah nafas tadi jadi 100, sekitar 101 ingat saya, ya. Sekarang 98 turun sedikit. Ada hal yang menarik bahwa denyut jantungnya sebenarnya tidak bertambah. Pelan, ya. Apa jumlah? Bukan ya. Jumlahnya malah bisa naik. Saya juga turun, itu tubuh yang atur, tapi tekanan darahnya uh, turun. Itu penjelasannya ada di waktu saya menjelaskan modul 3 olah nafas untuk stroke. Jadi bisa saja nggak usah khawatir kalau lihat oximeter. Ya, waktu lihat oximeter tekanan darahnya naik, ya eh, bukan tekanan darah. Lihat oximeter hit rate-nya naik, duduk-duduknya naik belum tentu tekanan darah naik. Kenapa? Saat olah nafas, tubuh punya kemampuan melenturkan pembuluh darah. Jadi waktu tekanan darah, denyut jantungnya bahkan lebih cepat. Aneh bin ajaib, misalnya tekan darahnya turun. Tapi juga cukup banyak orang yang ketika bisky bleeding, ya kalau saya terutama memang pas mau tidur, jadi otak, betapa pentingnya otak atau pikiran ya, ada saya mau tidur. Maka simak modul deep sleep. Itu modul. 13 ingat saya ya 13 AB. Jadi itu modul di klip, Anda namanya ritme tidur, ritme psikologis tidur. Bahkan itu lebih penting juga daripada olah nafasnya sebenarnya. Ya, tanpa olah nafas, miski breathing pun Anda bangun sebuah pola kebiasaan ritme psikologis tidur. Apalagi dikombinasi pakai deep breathing ya. Nah. Kalau saya di otaknya pun bahkan benar-benar mau tidur gitu ya. Jadi lalu whiskey breathing itu memang denyut jantungnya itu bisa sampai 70. Kalau normal begini kan bisa 90 gitu ya. Bahkan bisa sampai 60. puluh. di pesawat mau tidur, memang otaknya tidur, psikologis persiapan ritme tidur, olah nafas. Denyut jantung 60, ngantuk, tidur. Nah, bisa tidur 8 jam. Jadi kalau saya ke Amerika dari Doha ke Amerika masih 13 jam lagi, nggak ya, masalah, tidur aja 8 jam ya kan begitu bangun, minta makan, nonton film untuk kali, udah persiapan mendarat. Begitu berangkat, naik pesawat, jangan nonton ya. Itu namanya ritme psikologis tidur. Simak di modul tips sleep. Kalau mau tidur, jangan nonton, jangan game, Dan lagi filmnya, film horor, film cinta, film perang, film yang kutuin mikir, film detektif, udah jangan. Ya, dengar musik, minta makan, siap-siap, baca Alkitab. Nyanyi sebentar, tutup mata pakai kain hitam, tidur, 8 jam tidur, pules Mau ada sebelahnya ngomong, sebelahnya soalnya kejelasan, pesawatnya goyang-goyang, pules 8 jam. Ya, itu hebatnya kalau kita mau bangun deep sleep bukan hanya olah nafas, ya, tapi ritme psikologis tidur. Nah itu juga sebenarnya ritme itu juga dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, oke kita break dulu, saya stop rekamannya dulu.